Tahun 14 waktu, kita langsung saja hingga 14 hingga kesehatan seorang Aris di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya kita akan hingga 14 hingga seorang Aris di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya kita akan 14 hingga 14 seorang seorang di di Januari januari tahun selanjutnya selanjutnya kita akan mengambil kartu 14 seorang seorang di di Januari tahun tahun 2021 jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh seorang aris di bulan Januari tahun 2021. Pertama untuk support energi kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan, dan selanjutnya support energi kepada hubungan asmara seorang aris di bulan Januari tahun 2021. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuat kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan Zodiac Aris di bulan Januari tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Tugasan seorang Aris adalah two of swords ataupun dua pedang. cara untuk two itu diartikan dua pilihan dan tentukan yang pertama tinggalkan dan yang satu dipilih dan di sini juga bisa dikategorikan tentukan pilihan untuk melepas keraguan dan di sini bisa dikategorikan bahwasanya kesehatan seorang aris sudah mulai membaik. Yang dimana di sini seorang Aris sudah mendapatkan pilihan ataupun jalan yang terbaik untuk mengontrol serta memelihara kesehatannya agar lebih bagus lagi di bulan Januari tahun 2021. Di sini juga digambarkan seorang Aris akan mendapatkan dua pilihan di dalam kehidupan namun di sini tidak akan mengganggu kesehatannya dan tidak akan menjadi beban pikiran kepada seorang Aris. Di bulan Januari seorang Aris akan dengan tenang memilih serta menentukan jalan hidupnya sendiri dan untuk kartu support energinya adalah. King of Cup. Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan di dalam kategori ini seseorang yang lebih tua dari Aris sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Aris kesehatannya tidak akan terganggu dan kesehatannya tidak akan mengalami apa-apa serta tidak akan mendapatkan beban pikiran. Scriber mendapatkan dua pilihan untuk menentukan jalan kehidupan. Di sini seorang Aris akan bertugas pikiran kepada orang tua, sahabat ataupun rekan-rekan yang dapat membantu seorang Aris untuk menentukan pilihan tersebut dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hero Pen secara umumnya The Hero Pen itu diartikan adat istiadat di tokoh agama orang yang berpengaruh orang yang sangat mempengaruhi dan orang yang berarti di dalam kehidupan dan jika kartu The Hero Pen kita gabungkan dengan kesehatan Soalnya di sini menggambarkan kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa meskipun ia mendapatkan dua pilihan ataupun dua jalan untuk menentukan kehidupan yang dimana di sini seorang aris akan meminta bantuan kepada seseorang yang berpengaruh yang disimbolkan dengan the hero pen, yaitu orang tua aris ataupun sahabat aris sendiri, dan untuk kartu keuangan seorang aris adalah eight open tackle ataupun boy. Secara umum, eight open tackle itu diartikan mulai menghargai hidup, mulai menghargai proses, dan menikmati semuanya berjalan sesuai dengan keinginan. Dan tunggulah hasilnya akan kamu dapatkan secara maksimal. Jangan tergesa-gesa untuk menentukan dan mendapatkan hasilnya. Waktu akan menjawab semua hasil atas kinerja yang kamu lakukan. Jadi di sini untuk keuangan seorang aris di bulan januari tahun 2021 di sini disarankan kepada seorang aris baiknya fokus saja untuk bekerja, fokus dalam menjalani kegiatan sehari-hari dan biarkan waktu yang menjawab sehingga kamu akan merasakan bagaimana hasil atas kinerja kamu dan berdampak positif kepada keuanganmu. Di sini digambarkan kepada seorang ahli keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun jangan terburu-buru untuk mendapatkan keuangan yang meningkat ataupun jangan terburu-buru untuk memperoleh kekayaan di bulan Januari tahun 2021. Dan untuk support energi ini adalah Queen of Cup. Secara umum, Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan keuangan seorang Aris di bulan Januari tahun 2021 itu tidak akan mengalami gangguan apa-apa. nahnya di sini disarankan seorang Aris tetap fokus menjalani kegiatan sehari-hari, tetap bekerja dan tetap disiplin dalam bekerja yang berdampak positif kepada keuangan yang dimana di sini seorang pasangan Aris akan selalu mendukung dan seorang Aris agar lebih giat untuk mendapatkan keuangan yang lebih meningkat di bulan Januari tahun 2021. Dan jika kartu Eropa kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Aris di sini menggambarkan. Sosok seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang berpengaruh yang sangat berarti kepada seorang Aris yang dimana disini seorang Aris bekerja untuk membahagiakan seorang pasangan ataupun membahagiakan sebuah keluarga Aris sendiri dan untuk kartu karir dan pekerjaan Aris adalah Ace of One. Secara umum, Ace of Pain itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai ingin mencoba hal yang baru, ingin memulai hal-hal yang baru di dalam kategori kehidupan. Dan untuk karir pekerjaan seorang Aris di bulan Januari tahun 2020 ada dua prediksi. Yang pertama, seorang Aris akan memulai awal yang baru ataupun memulai pekerjaan yang baru, yang dimana seorang Aris akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam artian di sini adalah seorang Aris akan berpindah tempat kerja. Yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kehidupan Serta disinilah berlaku kartu eight open tackle Yaitu agar fokus di dalam bekerja saja Tanpa mengharapkan ataupun tanpa menghitung-hitung penghasilan Dan di yang kedua Seorang Aris akan membuka usaha sampingan Yang dimana di sini usaha tersebut sangat bertolak belakang kepada pekerjaan Aris Yang saat ini ia lakukan di sini usaha sampingan tersebut Ia mulai ia rentis dengan hasil kinerja dan idenya sendiri Nah untuk support energinya adalah King of Secara umum, King of itu diartikan seseorang yang sangat berarti, ataupun seseorang yang lebih tua dari Aris sendiri, dan disini menggambarkan apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Aris di dalam kategori kan dan pekerjaan yang tujuannya untuk meningkatkan kehidupan, meningkatkan keuangan itu sangat didukung oleh seseorang, yaitu orang tua Aris, orang terdekat Aris dan sahabat-sahabat aris sendiri dan prediksi yang kedua di sini seorang aris akan mencoba bertukar pikiran ataupun meminta pendapat kepada seseorang yang dimana di sini seorang aris ini memulai usaha sampingan dan aris akan meminta bantuan kepada orang yang lebih berpengalaman di dalam kategori usaha tersebut dan jika kartu di Eropa kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan seorang aris di sini menggambarkan sosok seseorang orang tua sosok orang lain sosok orang yang membantu ataupun sosok rekan-rekan sangatlah berarti dan berpengaruh kepada karya dan pekerjaan serta kehidupan Aris di bulan Januari di dalam kategori pekerjaan inilah disebutkan bahwasanya di sini seorang Aris mendapatkan dua pilihan yaitu dengan simbol two of swords dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Seven of Cups ataupun tujuh piala secara umum Seven of Cups itu diartikan memiliki banyak keinginan memiliki banyak impian memiliki banyak cita-cita dan memiliki hasrat yang banyak dan di sini digambarkan untuk kategori hubungan asmara. Seorang aris di bulan Januari tahun 2021 di sini. Seorang aris ingin memiliki banyak keinginan, yang dimana di sini dikategorikan seorang aris ingin mendapatkan banyak pasangan, ataupun ingin mencoba memiliki pasangan lebih dari satu, yang dimana di sini seorang aris hanya memiliki niat belum melakukannya. Di sini juga digambarkan seorang aris akan gagal fokus kepada pasangannya yang saat ini, dan seorang aris akan selalu mencoba untuk, untuk mewujudkan niatnya di dalam kategori hubungan asmara, yaitu memiliki pasangan yang lebih dari satu. Namun, di sini seorang aris hanya memiliki niat belum melakukannya, dan untuk kartu support energi ini adalah king of contactor. Secara umumnya, king of contactor itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Dan di dalam kategori ini, seseorang yang lebih tua dari Aris sendiri. Dan di sini digambarkan, seorang Aris memiliki niat untuk mendapatkan pasangan yang lebih dari satu sehingga ia akan gagal fokus serta tidak akan fokus kepada pasangannya yang saat ini. Yang dimana di sini seorang pasangan akan selalu bertanya-tanya, namun seorang Aris akan selalu berhasil menutupinya. Dan di sini seorang Aris memiliki niat, dan niat itu akan dihalangi oleh seorang orang tua Aris, sahabat Aris, ataupun rekan-rekan Aris sendiri dan jika kartu Eropa yang kita gabungkan dengan kartu hubungan asmata seorang Alice di sini menggambarkan Sosok orang tua, sesok sahabat, sosok kerabat merupakan sosok yang menjadi deteng ataupun yang menjadi penghalang kepada seorang aris untuk mendapatkan pasangan yang lebih dari satu di bulan Januari tahun 2021, yang dimana di sini seorang aris akan mengurungkan niatnya dan mulai fokus kepada pasangannya yang saat ini untuk mendapatkan kategori bahagia dan keharmonisan di dalam hubungan asmaranya, dan untuk angka keberuntungan seorang aris di bulan Januari tahun 2021 adalah yang kedua.